Hai guys, ini adalah tempat pemandiannya Kendedes ya guys. Yang kita lihat ini adalah sumbernya yang dibuat pemandian Kendedes di Sumberawan. Ini tempatnya Dupa ya ini sepertinya. Dan disitu ada semacam kayak kura-kura ya buat teman-teman ya. Dan itu oh, saya tadi habis ritual di tempat sesajen dan ini adalah teman saya yang Ronggo yang sedang explore juga buat teman-teman dan ini adalah di sekitar sumber bisa buat kalian lihat teman-teman cukup asri terus melimpah dengan sumber air airnya sangat luar biasa sekali teman-teman Dipenuhi dengan air air teman teman. Ini sore hari ya, mungkin kalau pagi pagi hari mungkin tambah bagus. Dan di sini juga ada pisang, nggak tahu ya ini pisangnya bekas siapa ya, buat teman teman. Membuang sampah jangan sembarangan. Kita jaga lingkungan kita buat teman teman. Ini adalah kalau kita mandi bisa di sini. kita habis ini traveling kita jalan-jalan kita explore kita unboxing kita review candi-candi dan situs-situs seluruh situs-situs yang ada di sini teman-teman tetap ikut tetap eh uh... Pak teman saya masih Membakar dupa ya more <laughs> Hai guys buat teman-teman, di belakang saya adalah penampakannya Candi Merawan ya buat teman-teman Yuk kita dekat, dekatin Mungkin kita harus mengkelilingi ya Candinya seperti apa Kemarin kan saya udah habis ke Candi Jawi, sekarang saya ke Candi Merawan yang ada di Singosari Mungkin next nanti saya akan ke Candi Singosari ya teman-teman setelah itu ke Candi Anosopati, next next nextnya nanti ke Candi Borobudur. itu yang terakhir perjalanan jejak saya yang terakhir nanti ya. ini sosoknya seperti ini. mungkin kita harus mengelilingi ya, kita harus kelilingi, biar kalian tahu sudut-sudutnya. seperti batako ya, tapi ini batu loh ya, bukan batako ya tapi ini batu cuman batu udah tua ini udah zamannya singa ini guys, merah zaman singa sari keren ini batunya batu tua ini teman-teman bisa kalian lihat keren nggak Hai guys, buat teman-teman, ini adalah Candi Merawan. Candi Merawan adalah Candi Peninggalan kerajaannya, Kerajaan Singosari, buat teman-teman. E, ini adalah penampakannya cukup luar biasa sekali candinya. Dan batunya juga batu yang sangat tua sekali. E, tetap ikutin jejak penelusuran dan explore Ratu Bidadari ya. Ini adalah komplek e, Candi Merawan ya. Uh, ini uh, ketika saya mengambil gambar di sini, terjadilah hujan, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, buat teman-teman, tetap semangat, ya. Buat teman-teman, tetap semangat untuk mengeksplor tempat-tempat dan situs-situs uh, para leluhur ya. Tidak apa-apa. Doain, doain uh, cuacanya bagus hari ini, biar saya uh, bisa mengeksplor. Dan memberikan edukasi bahwa teman-teman dan ini adalah peninggalannya kerajaan Singasari. Luar biasa, luar biasa sekali peninggalan para leluhur kita, teman-teman. Itu bisa kita lihat. Masih rimbun Di sekitaran masih rimbun teman-teman e, Penuh Banyak dipenuhi dengan Apa Pohon-pohon Pohon-pohonnya pohon Gede-gede banget Apa teman-teman penasaran ya Mungkin ya Ingin lihat lebih dekat lagi kalau ingin lihat lebih dekat lagi seperti ini penampakannya teman-teman. Dan ini batunya, batunya gede-gede. Itu bukti bahwa batu ini sudah tua, tua banget. Kalau yang di atas itu kayak batu yang ada di Candi Borobudur teman-teman. Yang di stupa-stupanya itu loh. Mungkin butuh Agak dekat sedikit Ini teman-teman e, Buat teman-teman Ratu Bidadari Kalian bisa menikmati e, Dari jarak dekat Tentang Ini teksturnya batunya seperti ini Ini sangat lama sekali loh ini Ya Sangat lama sekali ini Ini saya dekatkan lagi, dekat ya. Loh ini, dekat sekali.